Sahabat safety prana, assalamualaikum. Hari ini saya akan ke Jakarta Kita akan uh, ketemu dengan salah satu mitra yang mengajak bermitra saya Yaitu kita akan membuat satu konsep uh, dapur cloud kitchen Jadi di sini Resto yang akan kita kembangkan adalah uh, dengan sistem online jadi kita menggunakan aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain sebagainya dan kita melayani penjualan makanan beraneka makanan secara online ya jadi nah bagaimana dengan angkingan lupa lelah? nah nanti mudah-mudahan ini kita masih bisa selajikan. Di sana kita akan ya mempelajari bagaimana sih konsep bisnis ini jadi saya perlu tahu juga gitu ya dan kali ini saya ditemani ya Raka yang mudah-mudahan bisa dia bisa meneruskan usaha ini tentunya karena pelan, Raka ini jurusan uh, komunikasi di gitu, atas dengan background pendidikan itu harapan saya saja bisa melanjutkan usaha ini di bidang kuliner. Ah, sementara dia lagi jadi sopir saya nih. <laughs> Oke okay. Raka gimana kak? Nanti tolong pelajari konsep bisnisnya, ya Kak. Ya, jadi insya Allah kita coba ya, garap bareng-bareng. Udah keberapa kali ya kita mencoba usaha kuliner? Dulu pernah kita mencoba usaha uh, bakso, tuh bakso tulang muda, tapi ternyata waktu itu ada kendala di masalah tempat. Ya, uh, sebenarnya waktu itu cukup bagus secara omset ya. Namun sayangnya, waktu itu saya menyewa satu tempat mana saya tidak langsung berhubungan dengan pemilik rukunya Tapi saya hanya menyewa ke orang yang nyewa Nah ini yang menjadi problem pada waktu itu Sehingga dengan terpaksa usaha bakso tulang muda kami tutup Waktu itu kenapa sih saya sampai buat usaha bakso gitu Saya orang dari kota Wonogiri Wonogiri itu biasanya adalah sukses menjalankan usaha bakso dan mie ayam Tapi setelah saya mencoba Bisa itu ternyata Bukan bidang saya So anyway saya tidak kapok Dengan bisnis kuliner Setelah sekian lama vakum. Uh, berikutnya saya Ya setelah sekian tahun ya Hampir dikatakan saya sudah Sudah menjalankan Usaha yang lain-lain Baru kembali lagi mencoba Bisa kuliner uh, Saya coba membuat ayam geprek ayam geprek santui pada awalnya dan kemudian saya pindah tempat dengan mencoba membuka angkringan ayam lupa lelah dimana menu utamanya tetap ayam geprek untuk berikutnya ini saya akan mencoba satu usaha cloud kitchen cloud kitchen satu konsep resto yang hanya melayani penjualan secara online menggunakan Aplikasi-aplikasi GrabFood, GoFood, kemudian ShopeeFood, dan lain sebagainya. Tapi di sini, saya hanya sebagai mitra yang mengembangkan online marketingnya adalah uh, dari manajemen brew kitchen. Berarti, kesana lagi bukan Jakarta, enggak? Memang, kita memanya. belok kanan. Enggak, ya, kalau nyanyikan. mau ke Jakarta tuh memang belokan ini. Mm -hmm. Kalau ke sana udah bukan Jakarta lagi, iya, masih lah, masih Jakarta. kenapa Iya kan kita mau ke arah ini bambu apus. Setelah 600 meter belok kanan ke Jalan Raya 1. Kita keluar di sini ya. Iya yeah, maksudnya udah nyampe di sini. Nah, Alhamdulillah udah nyam. nyampe nih. Wow, ini produksinya ya mas? Iya, di sini tempat produksinya Nah, ini mas Galle Eh, mas Gallo Kita ke atas? Ya, mau enggak mm -hmm. kantornya nih. Assalamualaikum! <tik> Kalau saya cip konsep digital marketing itu memanfaatkan dua platform Instagram sama TikTok karena nanti TikTok ini sebagai kita mendapatkan traffic viewers yeah. ya. yang nanti viewers-nya kita dapatkan dari TikTok ini kita konversikan ke yeah. Instagram dan sekarang kita itu susun yang ide sarite desain. Hmm. Terus emang kreatif itu selalu yang besar kata dari sini kalau. jadi cari, apa? Dari konten yang konkret gitu. Ya, ya. atau lagi orang makan atau gitu-gitu. Ini kan jadi tipik. Tapi ini memang pastinya di kreativitinya. Hmm. Aduh. Kalau perutnya aku mau lagi yang disini, kita nih kerjaan ada kerjasama sama agensi Paramar. Jadi agensi yang kita kerjasama merupakan angle berpikir ini namanya social correct. Social correct itu tuh salah satu contohnya yang diusir, itu proyek dosen. tahu pasti ya, nah ini agensi yang suka kerjasama sama agensi mereka. Tapi katanya, nah tingkat ini secara algoritma, misalnya di followers kita gak begitu banyak pengikut, dia pasti tiga puluh sembilan, tapi diusir di Ya, ya. kebandingan kita rutin endorse-endorse sepuluh apa berapa kita yang mendapatkan ke depanmu dengan raja ya. berbicara ya. berbicara ya. pakai haus atau berbicara ya, ya. pas pasti ada Setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Galoh dan Mas David dua pemilik dari usaha ini yang masih berusia sangat muda, penuh talenta dan kita sempat berdiskusi tentang konsep dari Brew Kitchen ini maka akhirnya kami saya dan Razaka memutuskan untuk membuka outlet Guru Kitchen di wilayah Bogor Alhamdulillah udah selesai hari ini <gulion> Jangan, Kita sekarang perjalanan pulang <tiri> Alhamdulillah sudah selesai ya mas Iya <gulion> ya udah selesai semua ya Bismillah mudah-mudahan jalan ya mas Raka ya <gulion> <tiri> <laughs> Oke, okay, sahabat Safety Planner, sampai ah. jumpa lagi. Okay, yeah. Salam Safety Planner. <laughs>